Selamat pagi Teruna, bagaimana kabar hari ini? Kakak harap kalian baik-baik aja ya Kakak pagi ini mau mengajak kalian untuk bersatu-satu bersama Sebelumnya, mari kita berdoa untuk minta bimbingan roh kudus Mari kita berdoa Tuhan yang baik, terima kasih karena pagi-pagi pada pagi hari ini kami boleh bangunnya Bapak Untuk menjalankan satu du kami, Tuhan boleh berkati satu du ini Kiranya satu du boleh berjalan dengan lancar dari nya pada akhirnya Kiranya kami boleh mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan kami serahkan satu ini ke dalam Tuhan pengasihanmu Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin Nah adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 24 ayat 45-51 Yang berbunyi demikian Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya Untuk memberikan mereka makanan pada waktunya Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu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 Disanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu sigap. Pagi ini sikap terpuji ditunjukkan oleh seorang petugas keamanan bernama Iskandar di stasiun Bojong Kede Bogor. Seorang ibu tua penyandang Tunanetra diberi bantuan sejak turun dari kereta sampai ke pintu keluar stasiun adik-adik. Iskandar membimbing perempuan itu ia juga mengarahkan jalan seibu si sambil membawakan barangnya apa yang dilakukan petugas ini mungkin hal mudah tetapi apakah semua orang mau membantu membimbing dan membawakan barang yang memerlukan bantuan sekilas pekerjaan petugas keamanan itu keamanan itu terlihat seperti mudah dan membosankan kan tidak ada aktivitas berarti kecuali ada insiden yang terjadi namun yang ditunjukkan Pak Iskandar dalam kisah di atas sungguh berbeda beliau menjalankan tugasnya dengan sigap siap sedia ada atau tidak ada insiden yang terjadi bagi Pak Iskandar inisiatif memberikan bantuan bagi orang yang membutuhkan adalah sikap profesional yang harus ditunjukkan seorang petugas keamanan Sobat Teruna sikap-sikap seperti itu yang diharapkan Yesus dari anak-anaknya lewat perumpamaan Yesus menggambarkan seorang hamba yang setia dan bijaksana adalah yang menjalankan tugasnya tepat pada waktunya dan selalu melakukan bagian yang merupakan tugasnya kapanpun. Ada di ayat 45-46. Lakukanlah segala tindakan kebaikan dengan tulus, bukan karena imbalan atau pujian adik-adik. Jika melakukan hal yang baik dengan mengharapkan imbalan atau pujian, maka kita adalah orang-orang munafik yang sangat dibenci Tuhan di ayat 48-51 nah ketika kita memulai aktivitas pada hari ini ingatlah untuk selalu sigap menunjukkan sikap peduli yang dilandaskan kasih dengan demikian Tuhan akan memandang kita sebagai hamba yang setia dan bijaksana yang melayakan memperoleh kemuliaan dalam rumahnya yang kekal demikian renungan kita pada pagi hari ini untuk menutup satu duk kita mari kita berdoa kita berdoa Tuhan terima kasih atas firman-Mu ini Bapa yang boleh kami baca dan renungkan. Kiranya melalui firman ini kami boleh belajar untuk menjalankan tugas kami dengan baik dan kami boleh selalu sigap dalam menjalankan setiap perintah-Mu ya Bapak. Kami boleh serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk kiranya boleh berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalankan hari ini adik-adik. Jaga kesehatan selalu ya Tuhan Yesus memberkati.